Pada episode 7 drama Extraordinary Attorney Wu selanjutnya, Wu Yong Wu akan menjadi pengacara dalam sebuah kasus tentang sengketa tanah. Sepertinya tanah dan lahan yang menjadi sengketa akan segera dikembangkan, namun mendapat penolakan keras dari warga setempat. Lahan tersebut sepertinya dianggap sangat berharga oleh warga setempat dan ada sebuah pohon besar yang sangat menakjubkan dalam lahan tersebut. Wu Yong Wu dan timnya akan pergi ke lokasi untuk melihat lahan tersebut. Mereka sepertinya akan sangat terkejut dan kagum melihat pohon yang indah di depan mereka. Untuk menangani kasus ini, Wu Yongwu akan bekerja keras dan mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan kasus ini. Choi Su-yeon dan Kwon Min-woo juga akan bekerja keras mempelajari kasus ini. Selain kasus ini, episode 7 juga sepertinya akan menjadi awal di mana masa lalu Wu Yongwu akan terbongkar. Wu Yongwu akan bertemu dengan Tae Sumi untuk pertama kalinya di persidangan. Semua orang akan tertegun melihat Tae Sumi Mi, sementara Wu Yong Wu tidak mengetahui siapa itu. Tae Sumi sepertinya adalah ibu Wu Yong Wu yang telah meninggalkannya sejak dia masih bayi. Tidak hanya itu, Lee Jun Ho juga akan memulai langkahnya dan menunjukkan jika dia menyukai Wu Yong Wu dengan jelas. Choi Su Yeon akan sangat sedih mengetahui jika Lee Jun Ho benar-benar menyukai Wu Yong Wu. Donggaremi akan menjadi orang yang membuat Wu Yong Wu mengakui perasaannya pada Lee Jun Ho. Wu Yongwu dengan wajah polosnya akan berkata pada Lee Junho jika dia ingin tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Setelah itu sepertinya Lee Junho akan mencium Wu Yongwu, tapi ciuman itu tidak akan berhasil karena Wu Yongwu menghindari ciuman itu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.